Kembali aktif, Vasti ini sangat dirindukan sekali. Mudah-mudahan ya Bunda Lesti kembali memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Masya Allah sehat selalu untuk Bunda Lesti dan kita juga kangen banget ya dengan keluarga besar antara Lesti dan Bilar bisa bersatu kembali. Semoga tentunya bisa seperti dulu. Kita yakin bahwa idola kesayangan kita memang sangat luar biasa. Semoga rukun kembali rumah tangganya kembali bahagia tak henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik buat Lesti dan Rizky Billar. Kita simak juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan oleh Sani Rinaldi. Bismillah semoga seperti dulu lagi bisa bersama dua keluarga. Ayah Kejora dan Papa Dance Masya Allah banget ya Kita aminkan doa baik mudah-mudahan Bisa bersama lagi seperti dulu Untuk keluarga Lesti dan Bilar Kemudian persahabat Disimak juga diunggahan IG-nya Kiki Saputri Memang banyak sekali ya orang-orang yang pansos kepada Leslar Kali ini persahabat ya masih Permasalahan diunggahannya Kiki Saputri yang mentransfer Uang kepada netizen haters yang mengaku fans Leslar Kali ini, Denny Sumargo pun ikut tentunya menanggapi persahabatnya Kita lihat persahabat Kekisah Putri merepost kembali postingan DM dari Denny Sumargo Di situ mengatakan "Woi sialan, ngapain lu ngomong-ngomongin Leslar kayak gitu? Kayak paling bener aja hidup lu? Lu pikir lu lucu? H, idi emang sih lu lucu tapi lu jangan gitu juga ngomongin orang. Kayak paling suci hidup lu, minta maaf gak lu, balas lu, jangan pura-pura gak baca. Woi itu kata Denis Sumargo, mendm Kiki Saputri. Balasan dari Kiki Saputri, maaf bang, saya emang gak suci tapi saya suca. Sambil emak ketawa. Ada juga tentunya jawaban dari Denis Sumargo, iya kak maaf enggak ditransfer nih Kak katanya tuh ya. Mau transfer pulsa apa transfer pemain bola kata Kiki Saputri. Kirim nomor rekeningnya. Ada-ada saja kelakuan Bapak-bapak ini, Deni Sumargo. Itu tentunya percakapan DM antara Deni Sumargo dan Kiki Saputri. Ini membahas mengenai permasalahan fans leslar. Banyak sekali yang pansos kepada Leslar. Dan kita lihat juga bersahabat dia ya, Ada tanggapan dari Aming. Amin sudah pernah tentunya mengalami problem rumah tangga Aming dukung Lesti dan Rizky Bilar untuk tetap bersama Masya Allah banget ya Aming sangat luar biasa Mendukung keputusan Bunda Lesti Kejora Yang kembali rujuk dengan Papa Bilar Kita yakin bahwa Leslar akan kembali menjadi lebih-lebih baik atas kejadian masalah kemarin kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan ya Leslar tentunya selalu menjadi kebanggaan untuk warga Konoha di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan diantaranya dari akun siroid mengatakan karena perceraian disenangin setan betul, ada juga tanggapan dari Zahmikui mengatakan mempertahankan itu lebih sulit dari memulai dengan yang baru Ketika memulai dengan yang baru pun, kita nggak tahu apa yang akan dihadapi ke depannya. Karena pernikahan itu abu-abu, akan ada selalu pasang surutnya. Jadi kita doakan saja mudah-mudahan leslar, tentunya bisa kuat, bisa bertahan, dan semoga rumah tangganya kokoh, sakinah, mawadah, dan warohmah Amin. Berikutnya juga perselamat ya kita simak diunggahan Bofi, baru saja mengunggah sebuah postingan kalimat. Fokus Leslar saja, bodoh amat yang kecanduan mau pansos, gak usah dikasih tangga, biar pada ngesel sendiri dari bawah. Tuh persahabat diingatkan, dihimbau oleh bu Firnya, tentunya fokus dengan Leslie dan Rizky pilar. Kita juga masih menunggu cidukan vitamin terbaru di siang hari ini, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya.